Baiklah bersama-sama selalu dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di sore hari ini Pasti kalian bahagia dan gembira banget sore hari ini Karena BBL dijemukin oleh keluarga The Onsu ya Kita lihat aja Masya Allah diunggah nih nya Bento Bensu Update nih Wow, artinya lucu banget ya BBL nya nih ya gemes banget tuh Wow, karanya sampai gemes banget ya melihat BBL Masya Allah Sore hari ini kita bahagia banget, alhamdulillah keluarga do'on su, jengukin baby persahabat ya ada Uncle Ruben, ada Auntinya juga persahabat ya, masya Allah mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia dan yang terutama tentunya celah ini terjalin dengan baik, amin. Dan alhamdulillah, bersahabat ya. BBL-nya akhirnya melek juga nih ketika keluarga doon suh jengukin ya. Masya Allah, diunggah kembali postingan ini oleh akun Lesti Bilar Galeri underscore. Perhatikan juga sebuah kalimat caption yang dituliskan. Abang El berasa didongengin sama Cici nih ya Katanya tuh, itu cute manja banget ya Masya Allah Dan tentunya para sahabat juga banyak sekali tanggapan komentar Yang diberikan Ya, ini dari akun Instagram Aul onskormelisa96 Abang El Pengen lihat deh yang ngomong apa ya Kok gemes katanya tuh, Masya Allah banget ya dan kita lihat juga ke unggahan berikutnya masih di momen spesial bahagia nih ya keluarga doan su bersabat, ya jengukin abang L ke rumah Leslie, Allah bahagia banget dan tentunya seneng banget ya pasti warga konoha, masya Allah terlihat tuh suasana doan su lagi kunjungi ke rumah abang El ya, masya Allah mudah-mudahan Keluarga besar selalu memberikan kesehatan kebahagiaan juga, tentu, dan tentunya, persahabat Kita semua merasa bangga dan merasa bahagia karena idola kesayangan kita tentunya selalu banyak doa dukungan dari orang-orang baik. Dan kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar, tentunya. Ini informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.